Allah menciptakan Adam alaihissalam dan tingginya 60 hasta, kemudian dia berfirman, Pergilah kamu dan berilah salam kepada mereka para malaikat, maka dengarkanlah bagaimana mereka menjawab salam penghormatan kepadamu dan juga salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan salam, al alaikum, salam sejahtera untuk kalian. Mereka menjawab, al-salamu alaikum warohmatulloh. salam sejahtera dan rahmat Allah untukmu. Mereka menambahkan kalimat warohmatulloh. Setiap orang yang akan masuk surga sifatnya seperti Adam alaih salam, dan manusia terus saja berkurang tingginya sampai sekarang. Pesan 1 Salam penghormatan kepada Nabi Adam dan keturunannya adalah Al Salamu Alaikah Warahmatullah. 2. Tinggi Nabi Adam Alaihissalam adalah 60 hasta, atau sekitar 18 meter. Tinggi manusia terus berkurang sejak saat itu hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.